Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya HRC Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba firmware Probox 2 untuk STB B860H versi 2.1. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali flashing STB ini, jangan lupa untuk driver diinstalkan terlebih dahulu di laptop atau di PC-nya masing-masing. Oke teman-teman, Sebelum saya lanjutkan, bagi yang baru menemukan channel ini, mohon beri dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share. Untuk flash STB ini, saya menggunakan metode flashing updater manual ya teman-teman. Dan di sini saya menggunakan USB burning toolnya sebagai pendeteksi saja. Langsung saja kita hubungkan STP-nya dengan laptop atau PC, dengan cara... Tekan dan tahan tombol powernya, dan masukkan kabel USB mail to male ke USB 2 di stb nya lalu lepas tombol powernya. Dan bila sudah terhubung, nanti di UPT akan terdeteksi connect sukses. Selanjutnya kita akan mulai Flash stb nya Di sini saya menggunakan metode Flash Updater Manual dengan bantuan aplikasi bawaan Windows 7 Command Prompt dan untuk perintah-perintah command -perintah, promnya sudah saya siapkan di notepad nya ya teman-teman tinggal copy paste perintahnya ke command promnya dan untuk yang di update seperti biasa ya teman-teman boot, logo dan sistemnya kita akan mulai buka command promnya dan teman-teman perhatikan letak folder update di laptop saya, saya letakkan di data D firmware B860H probox kemudian di folder update ini teman-teman klik kemudian tekan tombol shift di keyboard lalu klik kanan dan pilih open command windows here nanti tampilannya seperti ini command prompt akan membaca letak folder update firmware B860H probox untuk langkah selanjutnya kita akan memasukkan perintah-perintah command prompt nya kita susun dulu ya teman-teman latahnya biar terlihat semua yang pertama kita copy update scan dan kita paste di command prompt kemudian enter yang kedua copy update full cmd enable selinux permisi lalu paste di command prompt nya dan enter dan di disini harus sukses ya teman-teman untuk langkah selanjutnya copy update full cmd kemudian pas lagi di command prompt nya dan enter dan harus sukses juga di bagian ini ya teman-teman kemudian kita akan update partition boot kita copy perintahnya dan kita paste ke command promptnya lalu spasi kemudian teman-teman klik dan tahan image boot dan tarik ke command promptnya lalu enter dan untuk di bagian ini, juga harus sukses untuk langkah selanjutnya, kita akan update partition sistemnya. kita copy perintahnya, dan paste ke command promptnya lalu spasi, dan teman-teman klik dan tahan image system dan tarik ke comment fromnya lalu enter untuk proses ini memerlukan waktu yang lumayan lama ya teman-teman silahkan ditunggu sampai 100% Kemudian kita akan update partition logonya. Kita copy perintahnya dan pastekan ke comment promnya. Lalu spasi dan teman-teman klik dan tahan image logo dan tarik ke comment promnya. Lalu enter. selanjutnya kita copy, perintah update, Bung cmd iris datanya, dan paste ke comment promptnya. Lalu enter. Untuk bagian ini harus sukses juga ya, teman-teman. Untuk langkah terakhir, kita akan keluar dari aplikasi comment promptnya dengan cara ketikkan exit, lalu enter. kita ke tahap selanjutnya kita akan hubungkan STB nya dengan TV atau monitor dan inilah tampilannya teman-teman tinggal naik next saja Kemudian kita akan masuk di pengaturan Wifi-nya Dengan cara masuk di menu setting Kemudian pilih network Dan teman-teman bisa memakai Wifi-nya masing-masing kita setting resolusinya dengan cara masih di menu setting kemudian pilih display dan pilih screen resolution dan teman-teman bisa pilih resolusi sesuai dengan kebutuhan kita untuk aplikasi-aplikasinya masih sedikit ya teman-teman untuk langkah selanjutnya kita akan install aplikasinya dan di sini saya sarankan untuk install aplikasinya secara manual saja, karena ini merupakan firmware lama dan aplikasinya sudah banyak yang tidak support. Dan teman-teman bisa pilih aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan selera kita. Untuk caranya, teman-teman buka aplikasi ES Explorer, kemudian klik di lokal dan pilih device. Kemudian teman-teman masuk dan klik di folder system dan kemudian pilih lagi pre-install disinilah aplikasi-aplikasinya ya teman-teman kita bisa pilih aplikasi yang masih support dan sesuai dengan kebutuhan kita setelah semua aplikasinya sudah selesai dipasang kemudian kita cek masing-masing untuk aplikasinya ini tampilan disinfonya ya teman-teman kemudian di iFlick minta update dan nanti silahkan di saja aplikasi perfect player bisa berjalan lancar dan stabil dan untuk playstore nya silahkan login terlebih dahulu dengan akun masing-masing Setelah berhasil terbuka untuk playstore-nya, silahkan dinonaktifkan auto update-nya dengan cara masuk di menu setting di playstore-nya kemudian pilih dan klik auto update apps-nya, lalu pilih download auto update apps. Untuk aplikasi SPO TV bisa terbuka dan stabil. Dan bagi yang suka bola, di aplikasi ini bisa menjadi salah satu solusinya Untuk smart youtube tv, lancar dan stabil ya teman-teman dan di sini saya coba ketikkan HRC channel dan bisa terbuka lancar Browsernya di sini saya menggunakan UC Browser ringan dan cepat responnya. Saya coba ketikan youtube.com bisa terbuka. aplikasi video.com bisa terbuka dan tidak ada kendala ya teman-teman Selanjutnya di aplikasi Yasin TV ringan dan stabil Dan untuk aplikasi-aplikasi lainnya teman-teman bisa tambahkan masing-masing Semoga bermanfaat, semoga menjadi solusi bagi teman-teman yang akan oprek STB-nya Jangan lupa like, subscribe, dan share